ya guys, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya eh, sekedar ingin berbagi informasi ya untuk teman-teman untuk permasalahan pada motor beat ini ya jadi ketika motor itu standar eh, untuk dicoba dulu ya untuk kalau standar 1 itu di didob double itu susah ya nyalanya ya dan ketika di standar 2 ini nah seperti ini motor itu kembali normal lagi ya Uh, saya akan memberitahukan uh, bahwa permasalahannya itu dari mana ya. Nah, <tuh> jadi uh, posisi di motor Beat karbu ini ya, uh, bensinnya itu dis disedot pakai selang ini ya. Nah, jadi ketika selang ini itu entah motornya ini, muatannya berat, jadi selang ini tertarik ya. Nah, seperti ini, uh, dan alhasil lama-kelamaan. Dia akan robek di bagian sininya. Nah, kenapa posisi di standar 2 ini jadi normal lagi ya? Nih, posisinya seperti ini. Posisi motor kalau sudah tidak distandarkan lagi ya. Nah, selang ini akan tertarik. Nah, jadi ketika selang ini tertarik, pasti dia akan membuka. Nah, jadi karena itu karena memang sudah robek ya. Jadi dia akan terbuka, nah seperti ini. Kalau seperti ini motor juga akan susah nyala ya, karena posisinya angin itu masuk ya. Nah seperti itu. Nah ketika di standar 2 dia akan menutup, karena selangnya ini kendor ya. langsung menutup, nah seperti ini. Langsung saja kita nyalakan e, motornya coba. Untuk lebih jelasnya, ini posisinya standar 2, nah ini masih menutup ya. Ini kita double ya. Nah. Kita kalau udah di posisi uh, tidak di standar 2 ya atau dipakai buat jalan otomatis kan akan uh, ada menyekok ya ada muatan ya nanti ini akan tarik seperti ini nah. nah ini baru terbuka sedikit saja nah, seperti ini bisa terdengar suara anginnya ya masuk nah ini kalau digas itu seperti kayak ngadat mau mati ya. Permasalahannya itu hanya dari sini. Nah. Ini coba kita akan buka lebih lebar lagi. Pasti motornya akan mati. Ya. Nah, nah, seperti ini. Nah, kalau untuk mengatasi seperti ini kita akan cabut dan kita rapikan potong di sini. dan di sini kan ada kawat untuk penyangga selang ini ya nanti kita akan lompatkan saja supaya agak lebih kendor ya ini jadi seperti ini lewat sini aja tidak apa-apa ini nggak, tidak akan berpengaruh ya jadi ini sudah kita lewatkan dari besinya yang ini nah terlihat nah seperti ini kita tinggal cabut lagi Jadi cuma sepele ya permasalahan Cuma dari sini Jadi kalau untuk teman-teman Yang mempunyai permasalahan seperti ini uh, Sebelum ke bengkel Bisa dicek sendiri dulu aja ya Untuk memper uh, Apa ya Memperingan biayanya Teman-teman bisa buka sendiri Nah ini sudah kita Uh, sambung lagi ya, ini coba kita tarik nah. beda kan dari yang tadi ya jadi cuman gara-gara selangnya itu robek ya, robek alhasil motornya jadi seperti itu, nah langkah untuk mengatasi, mengantisipasinya nanti kita ini lewatkan ya jadi ini tidak melewati besi yang dari sini jadi lebih aman, oke okay. uh, cukup seperti itu saja ya uh, informasinya semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang membutuhkan bawa motor brintnya yang mempunyai kendala seperti ini ya oke okay. oke okay, saya ucapkan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh